Halo guys, balik lagi bersama gue Wirman di channel Gitar yang sekarang lagi-lagi nggak -lagi ngomongin gitar kenapa? karena sekarang gue lagi mau main game jadi sekarang gue lagi banyak konten-konten main game ya guys nah, supaya kita tuh main gamenya tuh nggak itu-itu aja gue pengen coba game baru ya dari yang namanya LinePod nah LinePod tuh apa sih ya? nah LinePod, atau dalam singkatannya Play on Desktop adalah platform terbaru dari keluarannya Line ya untuk bisa kita main game di situ jadi kita bisa download banyak game nah, dan semuanya itu bisa kita download dari satu platform jadi nggak perlu ribet-ribet lagi gitu Nah, benefitnya itu apa aja sih guys dari linepot ini? Nah linepot ini tuh kalian bisa main dengan temen teman lain kalian Kalau kalian udah punya line Nah abis itu kita bisa main banyak game Tapi kita cuma butuh satu akunnya itu satu akun lain kalian aja gitu loh Jadi kita nggak perlu tuh bikin atau mengingat password kita dari game-game atau akun-akun lain gitu Dan game-gamenya itu juga menarik, menarik ya guys Nah kita lihat sendiri langsung ya ini game-game-nya kayak gimana Nah, ini adalah daftar game yang sekarang lagi ada di Linepot Ada arcade ada Freestyle, Basket ya, jaman dulu kalau kalian bisa, uh, kalau kalian pernah main Ada Game of throne dan ada juga game yang nanti bakal ada yaitu di Online sama Hunters Arena Legends Nah, di sini gue pengen nyoba nih salah satu game nya dari Linepot sini ya Oke, gue gua sekarang mau main yang namanya arcade Gue harus download dulu nih Skip Skip. Many unbearable hours later. Oke okay, sekarang gua udah lagi di uh, pemilihan race ya. Dulu sih gua biasanya main ngeteng ya support gitu kan. Ya gue pilih ini nih kayak guardian ini. poin oh, yang lebih ke kecepatan kecepatan ya oke. Okay. Nih kayaknya dari bentukannya udah bukan udah jelas ya bukan yang kayak gitu. Oh ini kayak lebih ke besar ker manusia kucing ini. Iya damage, paling damage sorry oke okay, oke, okay, gue pilih ini oke, okay, skip dulu oh, ini archery ini bisa pilih oke, okay, oke, okay, bentar sk disable skill preview terlalu banyak physical attack ini buat ngeheal, protect physical attack dari jauh pasti ya kalau ini magic sama debuff physical attack sama enchant siap deh ini aja Ya, nah, gak usah pakai lama lah ini gue rambut nah ini dan gue tambahin jenggot biar kayak scanner anjas <laughs> eh gini lagi <kalo> di salah <laughs> oke okay. aduh merah banget jenggotnya bakar coklat coklat nah dah ngantuk dah namanya siapa nah eh ya, ya, elok dijulas lah namanya Wirman aja start the game start the game Oke, okay, ini gue udah masuk ke dalam game-nya ya. Ini penampilannya gue lihat. <laughs> kenapa gue di collab sih. Oke, okay, ini tempatnya pemain-pemain baru tuh kayak itu, ada pemain baru. Oke, okay, quest hijau, ada quest kuning, ada quest daily yang warna ungu. Sih, ini quest main quest kayaknya. Otot, save, get. siap. udah oh, skill lari cepet, shift 3. Oh ada nambang, nanti skip 5 Skip Oh Oh, nah, ini aja Oke okay. Oke, okay, ada yang di yang bisa dibuka okay. Oke okay. Ini senjata yang mungkin bisa langsung dipakai Gue main blade udah sih apaan nih udah sih oh paling ah, suara aja lah confirm pake gila membereskan restart bisa ada kelinci segede orang nah, ini open world banget ya ini gue yang seneng emang MMORPG itu kayak gini nih kalau emang RPG yang kayak mission base banget cuman auto terus jalan biasa gitu doang, kurang menarik ya ini kan lebih ada kebebasannya lebih banyak bisa aja duduk duduk gitu kan nanti pinggir laut bukan loncat, tapi mau menikmati pemandangan gitu kan oke ini ada main quest, ada side quest, gue coba jalanin side quest dulu soul rap buar katanya harus dibunuh coba. shift 2 atau 1 shift oke okay. oke okay. langsung hati oh ambil itu F untuk ambil semua oke okay. F oke okay, F oh udah ambil 2 mid jadinya ya tinggal sisa 1 soset buarin nih coba dari jauh dulu sisa 1 nanti ini 1 oke okay, mati siap <laughs> siang banget lo disemble Sembih misi gua doang ini sih alamat bakal grinding gila-gilaan ya. Only oh, skill skill. confirm untuk naikin skill oke okay. oke okay, udah masuk ke dalam skill set siap siap. Sembari jalan kita selesai side questnya guys gitu. Nah ini nih gimana ya? Setiap game-game yang kayak grinding grinding gini sih gue menghindari sebenarnya kalau enggak nanti gue bakal kemakan banyak waktu di sini. Tapi ini Demi mencoba game bareng Skoy, jangan Bagus loh ini Gabung. Ini kom. Ini gua lagi main pakai laptop aja nih kalau misalnya main pakai PC gua yang sekarang sih Kayaknya bagus banget Press 6 lock or your 4 mouse button to activate auto Coba 6 lock. oh gindang, begindang Bisa otomatis jalan lari lagi Nah hutan, banyak monster, kucing yang bisa ngomong, dan tiba-tiba ada anak kecil menyeramkan. Skip Skip Climb the rock bar fight to collect jenis doll. Oke, okay. boneka ide di atas kita manjat ceritanya beneran manjat dong. <laughs> gue gak expect ya guys, sorry maaf anjir, bisa begini ya? sebab gue baru tau artis bisa begini sumpah, kenapa bisa ada boneka disitu coba gimana caranya lu main ya, boneka sampai atas dong lu, aduh jangan deket-deket Ponda -deket kalau main boneka dah susah nanti ribet banjir. jenny, jenny jenny blackpink, jenny blackpink side questnya banyak ya, lama-lama penuh nih side questnya gak hmm. jalan, lama nih gue jalan, tapi banyak XP gak masalah sih Report to monolit bos. Oke, okay. ada dua misi di sini. Oke, okay. ini ini yang okay, siap. Ada lagi. Siap. Collect felpos glow di token velpos laki ini nih. Ini katanya harus dimatiin. Ya, habis itu nanti kesana lagi. Ya semacam bandit. Sir satu, dua. Oh 2 musuh siap satu satu siap kolek oh habis kolek ya 3 biji coba kita lihat sini kita dapat apa, -apa? enggak dapat langsung dapat dua ber tiga oke siap dan nih report to monolith ghost nih siap siap siap, siap. Nah, jadi ini semua selain kita bermain game guys kita juga belajar bahasa inggris ya lo gak bisa ngejalanin ini kalau lo gak bahasa inggris kayaknya ya lama-lama bisa sih, mainin paksa terus biar nanti lama-lama bisa gue juga dulu tuh belajar main, eh belajar bahasa inggris tuh gara-gara main ya. main final fantasy 8 gue inget banget final fantasy 8 sih membah banyak pelajaran bahasa inggrisnya, kalau ngga gak lanjut gimana sih ini cloth, plate, letter gue mau yang wall plate harusnya inventory century siap dapat ya, dapat baju bajunya. bener-bener mm. mm. mm. udah kayak eskano. <laughs> Super keren juga. Aduh tapi sarung tangannya, sarung tangannya harusnya ada tuh. Kentang banget itu. Ya, Bocet-bocet gampang sih. Cuman kentang banget. Eh, kaget lo gua gak tau sama ini ya lebah soalnya gua pernah disengat anjir sakit banget gak bohong Kalau lu ada tawon atau apa lu udah deh serahkan kepada yang ahlinya gitu disini gua anjir pernah nih jadi cerita gue disengat apa ya tapi beneran ya susah sakit banget Look inside a model home bisa punya rumah serius loh bohong nih, mana bohong ini gua bisa tidur gak? Bisa dong, bisa tidur dong, siap, <laughs> siap satu. Ya. <laughs> aduh. Ya udah karena dia tidur, gue dan dulu coba ya. Nah jadi itu aja guys konten gue kali ini main gamenya. Ya menarik sih dari game lain pot ini tuh ada game yang berat nih kayak arcade gini tuh yang, yang RPG yang grafiknya bagus banget. Menarik sih menarik sih Jadi jangan lupa buat kalian yang tertarik dan suka sama video, -video gue tadi Jangan lupa untuk download linepot ya Nanti ada di deskripsi di bawah Platform PC Gaming yang bisa didapat dari cuman satu akun Yaitu cuman satu akun lain kalian Yang nanti didapat Kalian buka Line Kalian punya akun lain, Kalian bisa pakai buat ID di game mana aja Yang di Pot ini ada Dan kalian bisa berteman dengan langsung Sama yang teman kalian yang main di Line juga Jadi Pot pas kalian main Ya ada temen yang di Line juga jadi lebih gampang gitu loh ya, Jadi jangan lupa kalau kalian suka nanti langsung aja di download di bawah Oke okay guys, sekian konten dari gue kali ini Terima kasih untuk udah nonton sampai akhir Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Gue Irman Keep rocking And happy. Thanks for Cabut dulu, peace out, Irman, peace out.